Know. Yeah, I think that we've all know. Ini bukan Toyota Alphard yang lebih mewah, full teknologi dan harganya juga menggoda. <tik> Ketika membicarakan sebuah mobil jenis MPV namun di kelas premium, biasanya orang akan langsung menyebut nama Toyota Alphard. Walaupun sebenarnya Toyota punya model yang setingkat di atasnya yaitu Lexus LM. Nama Toyota Alford memang sudah begitu melekat sebagai pilihan mobil keluarga ekonomi mapan. Tapi kalau melihat mobil yang ada di video ini, mungkin Anda akan menganggap Alphard kalah mewah dan kalah canggih. Ini adalah BYD Denza D9 yang diposisikan sebagai MPV besar premium dan diprediksi banderol dari Denza D9 akan lebih murah dari harga Toyota Alford keunggulan Denza D9 yang pertama dibanding Alford adalah dari sisi sumber tenaga Meski tidak dijelaskan seperti apa teknologi ini, namun BYD menjanjikan baterai yang terpasang di D9 menyajikan tingkat kekuatan baru dari lini produk elektrik yang selama ini sudah dimiliki perusahaan. Bocorannya, Menggunakan sistem penggerak all-wheel drive, MPV ini memiliki torsi lebih dari 600 Nm. Desainnya mirip Toyota Alphard, tidak bisa dipungkiri jika D9 masih ada sedikit nuansa Alphard. Ini terlihat dari bentuk grill depan yang super besar hingga ke area bemper bagian bawah. Kedua lampu utamanya juga terlihat tajam, kemudian di bagian bawah ada rongga fog lamp cukup besar yang lampunya sendiri model LED yang diposisikan horizontal. Ada spoiler di atas kaca, aksen krom pada bumper bagian bawah, serta bentuk lampu yang dibuat menyatu antara kiri dan kanan. Ketika lampu menyala pun terlihat pola yang sangat unik. Tawarkan kabin mewah high-tech Dari sisi interior, konsumen akan disajikan tema warna putih dan hitam Berkonfigurasi 2 plus 2 plus 3, jok penumpang baris kedua dilengkapi armrest yang masing-masing tersedia fitur wireless charging. Tak ketinggalan, masing-masing penumpang di baris ini juga disediakan monitor multimedia yang bisa menyajikan tampilan berbeda. Kalau bawa banyak koper, jok ini pun dapat dilipat untuk menghasilkan ruang bagasi yang lapang. Cause, Cause you're trying, trying to stay strong Misalnya di balik kemudi ada panel instrumen LCD 10,25 inci yang semua menunya bisa diakses dari tombol pada setir. Harganya gak sampai satu miliar. Terakhir bocoran harganya, dikutip dari Autohome, Rabu, mobil ini diperkirakan bakal dipatok di harga mulai dari 450 ribu yuan atau kira-kira 973,3 juta rupiah.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 Kalau membandingkan dengan harga Toyota Alphard terbaru di Indonesia MPV mewah itu ada di rentang 1,14 miliar rupiah-1,57 miliar rupiah, sementara harga Toyota Vellfire 1,31 miliar rupiah dan 1,32 miliar rupiah. Untuk harga Lexus LM lebih mahal lagi yakni 3,06 miliar rupiah yang varian 4-seater, dan 2,42 miliar rupiah yang tipe 7-seater. Demikian info dari kami perihal mobil premium BYD Denza D9 yang akan menjadi pesaing Alphard dengan harga lebih murah, dengan teknologi canggih.